Halo sobat buruh migran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pedoman ketika sobat buruh migran berada dalam kondisi gajinya tidak dibayarkan oleh majikan. Pertama-tama yang harus dilakukan teman-teman bekerja migran adalah Teman-teman harus mengetahui dulu nih hak dan kewajiban dari teman-teman selalu bekerja di sana Agar bisa mengetahui hak dan kewajiban teman-teman Teman-teman itu bisa merujuk pada perjanjian kerja yang sebelumnya sudah ditandatangani Atau diserahkan jauh-jauh hari sebelum teman-teman berangkat ke negara tujuan kerja. Biasanya dalam perjanjian kerja tersebut, teman-teman pekerja -teman migran akan mengetahui nih, hak apa saja yang harus dilakukan teman-teman, misalnya gaji, cuti dan lain sebagainya, serta kewajiban-kewajiban apa aja yang harus dilakukan teman-teman saat bekerja di sana. Nah, ketika teman-teman itu menyadari atau mau menyadari bahwa upah atau gaji teman-teman pekerja -teman migran tidak dibayarkan atau tidak dibayarkan atau bahkan ditahan, Langkah pertama yang bisa dilakukan teman-teman adalah mengkonfirmasi dulu nih sama majikan teman-teman terkait pengajian yang harusnya dibayarkan tadi Misalnya majikan teman-teman itu mengindahkan atau berbelit-belit, teman-teman bisa untuk mencoba memulai mengumpulkan bukti-bukti terkait hal tersebut Nah misal perekam percakapan antara teman-teman dan majikan ketika teman-teman itu mulai mengkonfirmasi terkait gaji yang seharusnya dibayarkan lalu teman-teman juga bisa untuk mengumpulkan risip-risip gaji sebelum-sebelumnya nah jika ada teman-teman itu juga bisa men-screenshot antara chat antara teman-teman dan majikan terkait pembahasan soal gaji. Nah, lalu ketika cara-cara tadi itu juga tidak berhasil, teman-teman itu bisa untuk meminta bantuan hukum kepada organisasi-organisasi pekerja migran yang ada di sekitar teman-teman atau serikat buruh migran atau langsung ke gaji atau KPRI.